kita select aja berapa nah, kita masukkan ke uh, paper kita. Dan gunakan ini, ini merek ya, tapi enggak apa-apa, namanya EndNote ya. Ini saya akan memudahkan sekali, tapi berbayar. Uh, itu jadinya memudahkan kita dalam uh, apa mencintasi, jadi lebih cepat sekali. Tidak usah kita tulis lagi, kalau di Microsoft Word sebenarnya ada, tapi lebih cepat lagi dengan menggunakan EndNote. Yang berikutnya, tips berikutnya sebelum mensubmit adalah,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 teman-teman semua itu rajin membaca gitu ya, itu sebenarnya hanya first screening. Oh ini orangnya rajin membaca nih ada 60 Hai Jadi jangan terlalu sedikit atau jangan kebanyakan banget lah. 200 referensi yang enggak masuk di ya, angka maksudnya itu menu menuhin halaman ya. <laughs> itu yang tips yang yang saya sampaikan di press submission yang pertama. Yang berikutnya selama submission ya.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 teman-teman ketika sudah mempublish satu paper di Skimago atau ISA jurnal, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan banyak email dari jurnal-jurnal predator untuk mensubbit paper kita di jurnal tersebut.